yang menjadi ilmu yang manfaat berkah berdoa dimulai selesai ya, terima kasih Hainan uh, hari ini kita UTS ya UTSnya saya ringan-ringan saja saya gak um, hafalan dan saya pinginnya um, UTS ini adalah membuat video artinya saya akan memberikan beberapa pertanyaan Mungkin tiga pertanyaan kalau si yang memberikan penjelasan Jadi tiga pertanyaan itu Nanti saya sampaikan masing-masing Sama pertanyaan sih enggak, enggak berbeda antara satu dengan yang lain Tapi masing-masing menjawab pertanyaan itu direkam Dibuat video uh, Bisa nggak apa-apa Habis ini off, tidak masalah Habis ini, habis selesai Saya berikan tugas ini off, nama masalah Tapi sudah absen semua pokoknya jadi masing-masing dibuat video dari tiga pertanyaan yang saya sampaikan dari masing-masing itu terikat penjelasan. Ya, saya pertanyaan saya adalah memberikan penjelasan. Jadi kalau kita bicara penjelasan itu agak um, apa ya, agak panjang ngomongnya, itu ya agak panjang ngomongnya bagaimana seperti apa seperti itu bagaimana uh, nanti pertanyaannya kan sifatnya bagaimana kalau kita bagaimana jadi agak panjang menjawabnya. bukan sekedar uh, setelah apa yang mungkin ya banyak 1 menit sudah selesai, tapi saya inginnya uh, jawaban itu panjang, gitu, karena sebenarnya ini memberikan penjelasan. Uh, tugas ini, uh, uh, UTS ini nanti dibuat video. Di video ini nanti di, di YouTube, linknya itu disampaikan ke, ke saya. Nanti linknya itu, atau kalau enggak, linknya itu dimasukkan ke, ke script ke saya, ke YouTube saya. Jadi, kita saling uh, subscribe di situ. Nanti saya cek di masing-masing akun YouTube-nya. Jadi seperti itu. Jadi tugasnya adalah merekam eh, jawaban dari pertanyaan saya buat ini. itu saja. Hanya tiga pertanyaan saya sampaikan. Tidak banyak pertanyaan. Dari sini ada pertanyaan, silakan Kalau ada pertanyaan. Untuk maksimal penutilan jam... maksimal hari ini jam berapa ini? Apa? Jam berapa, jam satu tiga, jam satu ya? panda ya, ya, jam satu jam satu tiga dua puluh ya? maksimal ya nanti sudah nanti. Link masuk di MMP juga, masuk di MMP, MMP kemudian juga dimasukkan ke nanti di, disampaikan ke, ke, ke akun saya. Youtube saya seperti itu, jadi saya bingung kalau ngecek saja di YouTube-nya masing-masing. Oke, siapa ada gitu ya? Iya Pak, terima kasih. Hmm, sama. Siapa uh, dia? Hai, izin bertanya. Kan waktu hmm. itu akunnya yang sudah diganti sama akun itu, Pak. Apa jualan itu waktu hmm. itu? Ya, Berarti nah, di-upload uh, di situ. Tidak masalah. Kan Ayuh. ada YouTube ya kan gitu, ya? Iya. Iya, enggak masalah itu. Hmm. Berarti Ayuh. namanya nama akun itu ya pak? iya akun, kan ya. kita merekam di unit sendiri kita kan gitu ya uh, itu nanti pesannya gini nama saya uh, nama saya dia misalnya NIM berapa gitu kan gitu ya uh, pertanyaan pertama misalnya apa? Gitu. yang jawabannya adalah seperti itu ya pertanyaan kedua jawabannya seperti itu sampai ketiga begitu. jadi kan sudah kelihatan gitu ya gitu aja kalau enggak di kolom deskripsi disampaikan Uh, apa namanya uh, name, nama dan dia gitu aja mm -hmm. gitu ya oke yang sama Aina jadi Aina jadi ya barusan sudah terjawab Eyalah, ya sudah siapa lagi bisa ya nggak ada masalah ya Enggak nggak buat stres juga, juga enjoy enjoy aja ya oke okay, ya Cukup ya, nggak usah apa-apa. Silahkan, silakan, silakan. halo siapa? Uh, itu yang dikirim ke MMP, itu linknya atau videonya ya, Pak? Kalau yang di MMP, itu biasanya link. Oh, baik, Pak. Link, linknya, tapi kalau yang di YouTube-nya, di, di subscribe ya. saling kita saling subscribe di masing-masing akun YouTube, jadi seperti itu ya. Nanti saya ngeceknya di YouTube-nya cara menilainya saya di MMP maksudnya saya ngasih nilai berapa 80, 30, 70, dan sebagainya itu di MMP-nya gitu ya tapi kalau saya melihat videonya nya kan di YouTube-nya masing-masing itu nah, baik Pak Ya itu subscribe ke saya terima Jadi, kasih ya, Pak oke okay, siapa lagi? cukup ya oke okay, uh, saya share tugasnya di Oke, okay, saya share di UTS tugasnya. Oke, okay, sekarang ada yang bisa melihat. Nanti saya kasih waktu sampai hari ini, due date nya tanggal 26 sampai jam 13.20. Jadi di atas itu ada tidak bisa ya? Untuk mengupload uh, file-nya, saya buat ini online teks submission. Oke. Okay tiga aja kok tapi ya gitu jawabnya sangat pendek-pendek ya apa caranya jawabnya panjang nanti disiapkan jawabnya panjang lebar gitu ya karena seperti saya tanya jawab ke ada di semua sudah silakan adik dicek ya di mmp ada semua silakan oke okay sudah bisa diakhiri ya. Nanti saya tunggu jam 13.20. Ya. Oke. Okay. Jangan lupa nanti di-subscribe kan di akun YouTube saya dan linknya nya dimasukkan di MMP untuk penilaian saya. Terima kasih. Seperti itu ya. Enggak ada pertanyaan lagi? Nggak ada pertanyaan nanti di WA saya nggak apa-apa. Oke, okay. cukup ya. Ya, silakan diperjakan. Semoga lancar-lancar uh, saja buat videonya. Terima kasih membantu apabila ada salah kata-salah ucap dari saya. Semoga selalu diberikan kesehatan keselamatan buat diri semua. Terima kasih uh, Bapak-Ibu yang selalu sehat. Jangan lupa dibantu di Bapak-Ibunya di rumah. Jangan tidur-tidur terus ya. Jangan main HP, TikTok terus. Tapi dibantu Bapak-Ibunya di rumah. Jangan jaga ibadahnya juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.